naik, oke okay, mantap, black powder, panisidol, polis powder, oke okay, mantap, oh archipelus, oke okay, mantap langsung, oke okay, Poppy paket, angel wing, oke okay, mantap, peter cham mantap, wah ini banyak banget yang diingin, uh panen Oke okay, selamat datang di channel Dimas Sensei. Biasa kita akan melanjutkan Manakemia part ke-13 ya Untuk di part ke-13 ini Mungkin saya akan Explore ya Explore sama bikin-bikin bahan ya Jadi kalau misalkan kalian Mau di skip ya silahkan Tapi mungkin nanti ketemu momen-momen Percakapan mungkin ya Tapi kalau misalkan kalian Gak suka atau misalkan ngebosenin Ya kalian bisa skip ya Ya sekalian ini nemenin tidur kalian ya, nemenin ngantuk kalian. Semoga bisa menghibur. Oke jadi kita mau update-update dulu ya, upgrade-upgrade dulu karena masih banyak yang harus dibikin. Oke kita bikin Amber Soup, mantap. Dan pasti kita mungkin ada dapat lagi ya, dapat resep baru mungkin, bisa dicek detailnya nanti Silahkan menyaksikan Karena masih banyak Ini ya teman-teman uh, Yang harus dibikin dan buat Naikin upgrade semuanya Jadi mungkin Ini akan agak lama ya teman-teman Makanya nanti pas sintesis Kita ini aja Kita skip-skip nanti juga mau keliling dungeon juga teman-teman. Jadi ini nggak ngelanjutin ceritanya ya, melainkan kita upgrade upgrade dulu semuanya biar enak dan AP nya juga kita tambahin semua. Oke okay, kita dapet transquilizer ya resep transquilizer apa itu nggak tahu? Saya juga oke okay, langsung kita buat-buat lagi aja yang masih belum ini not sintesis apa? Oke okay, kita bikin figielius. Vig oke okay, mantap. Lalu di sini ada yang selagi Kiss cake apa ini? Oh kita belum dapet Lalu mana lagi yang belum disintesis? Royal fish kita bikin salt dulu ya kita harus bikin salt dulu sebelum ini oke okay, kita bikin salt dulu mungkin bikin satu aja udah cukup langsung kita bikin boiled fish tadi yang mana ini oke okay, kita bikin boiled fish ya oke okay, teman-teman lalu mana lagi yang belum tranquilizer Oh ternyata ini kita harus pakai oke okay, YouTube apple sama yang ujung itu nggak tahu ya Ember soup, nectar, jeweler, oke. Okay. Lalu di sini yang belum apa? Kita cek dulu Center gearbox. Oke, okay, kita udah bikin gearbox. Mantap. Dan di sini ada percakapan lagi. Oh, ternyata sekarang sama play. Buat pedang. Oke okay, kita dapat item limerock. Kita bikin limerokok apa itu nggak tahu. Oke okay, langsung cek lagi tadi yang belum apa di sini ya. Oh ini black kualitasnya gede. DSM. Oke okay, mantap. Kita udah bisa bikin black powder, polish, red steel. Uh red steel ini harus pakai tulang apa monster bone. Kita belum punya monster bone. Oke okay. black liquid cuman kita nggak punya carbon boulder kita nggak punya carbon boulder belum bisa got cheese nah ini bisa oke okay, kita bikin got cheese lalu apalagi ini yang belum bikin kita cek cek satu-satu deh silver treat emang kita nggak punya bahannya oh ini yang limero cuman kita harus pakai black liquid kita harus bikin black liquid dulu Cuman, kita nggak punya uangnya, ya, wes. Nggak apa-apa, oh, black liquid bener-bener kepake banget. Oh, oke, okay, mungkin sampai di sini Oke, okay, kita langsung cek aja yang lain di Atano tapi kita save dulu. Sebelum itu, kita save dulu. Mohon maaf, mungkin ini lama ya. Kita upgrade, upgrade sekalian aja. Ini nemenin tidur kalian, oke. Okay? Langsung kita ke Atanor. Jangan lupa kita explore nanti. Oke kita bi bisa bikin apa? Coba kita lihat. Doll Cloud dan di sini Doll Cloud kita membutuhkan microcloths. Kita nggak punya microcloths. Harus bikin microclothsnya dulu. Ini oh susah, masih susah. Ini udah ada, cuman black steel. Black steel masih kurang. Oke, okay, kita butuh necrocote black steel Oh, ini ternyata ya Polish folder Kita butuh Polish folder juga Ini belum dapet Kita butuh Polish folder ya Japanese Uniform Oke, okay, kita bisa bikin Japanese Uniform Oke, okay, langsung aja Oh, ini pasti berubah Oh, iya bener beda lagi white peter sama glowing petal kita belum punya kita pakai male uniform dulu di sini udah ada pakai black dot pakai black dot dulu aja di sini ada bonita cuman sayang banget ini harus pakai plater clothes aja kita belum bisa bikin di sini nanti aja mungkin ini belum tahu namanya apa long uniform oh bad girl ini bisa dapat bisa bikin bad girl pakai oh dia terivable oke okay. lalu di sini kita bikin pakai ini pakai ton gauntlet ya sayang banget nih ini aja deh Lando oke okay, kita langsung bikin oke okay, bad girl mungkin pakai healing aja lebih nah oke okay, teman-teman kita berhasil bikin yang bad girl Oke, mantep. Oke, mungkin kita dapat ini ya. Apa mau dapat resep lagi dari Pamela? Enjoy, enjoy sambil bobo. Kita enjoy aja Di part ke-13 Oke okay. Part ke-13 kita enjoy aja Semoga menghibur ya teman-teman Kalau misalkan membosankan mohon maaf Yuk kita Bikin atas Oke okay. Oh kan bener dapat Maiden Oh Maiden baju putri ratu kali ya kita harus bikin apa ini tangerine head orange bomb bisa pakai orange bomb nicroclous kita butuh nicroclous banget banyak berarti nicroclous nanti uh ini apa ini ini pakai bispek pasti beda nih sama tuh tuh uh kan beda uh mantap jiwa apa itu Display oh uh, sama, ternyata pakai crimson filter. Dia teri. black steel, agak ada kita butuh black steel, gak punya. Oke, okay, angel wing, angel wing ini ada cangcut. <laughs> ini provok apa ini? Uh, beda lagi. Uh, black feather, angel tuh ini. Rob enggak punya ini apa ini bisa nggak? nikroclus butuh banyak nih ya nih kroklos archipelus nah ini archipelus nih eh dan sulapa Oh bukan warjeng gue spring gas week Oke sip langsung Coba. archipelus Oke mantap langsung pakistan sama res aja go Papipow. Oke, kita butuh microcloths banyak ya, teman-teman. Kita langsung bikin dulu. Kita bikin dulu sama si microcloths. Tolong oh, mantap, oke mantap. Kita bikin microcloths yang banyak ya, teman-teman. Microcloths jangan sampai nol kali ya. Microcloths, kita bikin microcloths, oke. Microcloths, uh, microclothsnya banyak kita bikin 7 kali ya. Eh, lihat. Kualitasnya berapa ini? Oh, micro cloths. 84 ternyata teman-teman. Lalu kita bikin filter cloths. Filter cloths. Filter cloths-nya 4, ada empat Oke okay, deh. Kita pakai filter cloths 4. Lalu ada apa lagi? Red Black back liquid. Cuman kita nggak punya Red Black Steel. Oh ini black steel Iya black steel Mungkin bisa Black steel kan Oh iya bener Kita bisa bikin black steel Mungkin 5 Cukup polish powder Kita bikin 3 Oke okay. Black powder Ini black powder Oh ini pakai black steel ini bikin apaan Oh ini apaan 80 Ke spinach herb Oke okay, deh Oke ini ya. Oke mantap kita bikin black powder. Black powder. Lumayan lah. Ini kita salt bisa bikin cuman dari storm shield. Oh beda ya. Ininya beda ya. Cuman kita pakai bagusnya pakai eldritch word. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ini bikinnya mungkin kita Oke, okay, kita bikin salt Tiga Oke, okay, mantap Oke, okay, mungkin segitu dulu Kita bikin langsung save jangan lupa Ini butuh carbon boulder nih Cuman kita harus beli dulu ya udahlah kita bolak balik ke Atanor Kita bolak balik Bolak balik Bikin greget nah, Kita bikin greget dah Atanor Oke, okay, mudah-mudahan kita bisa bikin. Oh yes. Doll claw kita bisa bikin doll claw. Mantap ini apa ini? SPM man. carbon bowler. Oh, kita pakai glitter cross aja. Kita langsung pakai bispaang. Oke, okay. Oke, okay. bisa bikin doll claw. Mantap. Dev sama ininya. Oke, okay, mantap. Langsung ini uh ini bisa oh, belum Ini yang tanda tanya. Oke. Okay. Oke, okay. cruiser. Uh Green Ray, Green Ray, mau oh, Poison, HP, ini bisa, oke okay, mantap, wih mantap jiwa, eh ini ada apa ini, Dolkau bisa diganti ya, apa gimana, Carbon Boulder, oh Carbon Boulder, pakainya Carbon Boulder, oke. Okay mungkin ada lagi Fireblade. Okay, Fire Blade, oke okay. Fire, oke, uh mantap pure, buat sih uh, oh buat si ini, buat si Fly, best deh, oke, okay. mana lagi ini, oh emang kita nggak belum punya Dragon Bone, apalagi di sini Fly Letter Closed oke mungkin cuman sampai situ, oh ini Japanese Uniform mungkin bisa ya. Black liquid Oh ini udah ada black powder Sama pakai bisa black steel Oh ini green ray ya Mantap Pake glitter coat Langsung berubah Oke okay, mantap Langsung green ray M Yang M dong ambil Mantap Ini Japanese unit white Sama glowing petal Kita belum punya glowing petal Ini long Yang long Altered kita bikin Altered ya Yang Altered nih Yang Altered kita butuh apa nih Yang male Altered Ini ya Kita butuh Tangerine Oh ini ya Long uniformnya. Kita butuh Altered yang pink ini dan ini kita butuh tengerin oke okay, kita beli dulu deh tangerine-nya. biar nggak pusing sayangnya juga aduh kadang pusing cuman beli tengerin doang sekalian aja ke kafetaria langsung beli ke kafetaria kita beli dulu deh beli dulu yang nggak ada ini kita beli dua beli dua deh Takutnya emang dibutuhin banget. Salt kita udah puikin tapi ya udah beli aja lah dua Oke, okay, thank you Mas Bro. Check it out. Mungkin kita ini dulu ya apa? Isi-isi dulu ke student store juga. Ke student store. Mungkin ada yang harus kita beli ya banyak. Apakah di sini ada? Oh enggak, police folder. Uh, mahalnya kalau di sini. Ya wes. Beli satu aja deh close kita masih punya banyak Gear Zerdirt Aduh enggak deh Ekleokoa Beli satu aja Kita kalau nggak salah banyak itu ya Ini nih Yang okay kakek Marine Water enggak Glacier Stone Satu aja mungkin kita beli satu Thunder Stone sama Cannon Rock Oke Langsung aja Kita cek langsung yang lain Ke filmari, Ke UKS. Oke, okay. ini ada sensei yang seksi. Ya, cuman itu doang. Dadah. Sorry nggak beli. Lalu ke kampus drone. Di sini juga ada tukang jualan. Ya, pasti ada yang lari di sini. Lari, lari, lari. Oke. Okay. Oke, okay. oke, okay. langsung aja, ye. Yeah. Hey, kamu jualan apa? Irasa kita cek Legend Steel, Legend Steel mungkin te, butuh dua deh, oh nggak, Gas tweak ini butuh dua aja, ini Punibal Ah 1 aja. Oke, okay, thank you mas bro, lumayan juga jualan. Oke, okay, kita langsung aja ke Workshop hallway, ke hallway, kita ke lobby. Di lobby kita langsung bikin-bikin, oke, okay, kita bikin-bikin buat teman-teman kita. Atono. Kita langsung aja. Yang nggak belum bisa ini, oh, belum memang belum bisa pure blade. Bisa pakai fire blade. Ini bikin apa lagi? Gila. Pakai Volley Spitter. Ampun. Ini ya, uh gila bikin apaan itu? Gambarnya serem. Ini memang udah gak. belum bisa. Doll claw ini ada yang Oh, Carbon Boulder kita belum punya harus beli arabesque rope oke okay, arabesque cube. Eh pakai spinach rob oke okay, deh apalagi ini red petal dev crimson flame gas oke okay, pakai ini aja oh gua jadi lang lain cuman kita harus pakai veter charm uh susah susah red folder apa nih udah hey, lagi pakai tahun nggak tahu apa tuh tahun gas tweak, pakai gas tweak deh gak apa-apa oh ini pakai tiga, clutch ini tiga, tiga, berguna banget tiga, aja, res aja, oke. oke pakai tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, ada yang salah dan kau pikir itu salah Oh ya yeah. mungkin nggak enak ya kalau misalkan Niki Niki juga pengen yang bebas dong mungkin ya kita dapat resep barulah Oke okay. sini juga ternyata banyak sekali percakapan ya teman-teman Nanti kita subtitle Indonesia. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman, buat dukungannya. Karena ini juga youtuber, YouTube masih ya, masih pertama lah. Makanya masih sepi. Ini udah nostalgia banget. Ini aduh, bener-bener udah nostalgia. Cuman gak tahu alur ceritanya, yang penting mah di-skip-skip -skip aja. <laughs> Oke. Okay. Oke, okay, kita dapat ini chocolate rope. Oke, okay, chocolate rope. Kita cek eh eh. Doll claw, pakai carbon boulder tadi ya. Ini emang belum bisa bikin kita cek, ini emang belum bisa, tadi pair blade ini memang belum bisa oke, okay. langsung aja di sini apa ini? oh itunya glowing glowing petal belum bisa yang ini ya, kita butuh yang pink yang pink kita butuh kita ngerin, hal jar internal tankey, oke okay. kita bikin, mantap Udah langsung aja keep Langsung ke Oke, okay, mantap Kita langsung bikin ini Healing Ini rest, ya, oh endless Oh, ini yang M ya Mungkin kita pakai huvin aja Archipelus Oke okay. Oke okay. Mantap jiwa, itu kayak healing Paling suka mendingan yang M aja lah Yang gede Oke, okay, mantap Let's go Maiden Oh, ini belum bisa nggak punya Ini Oh ini bisa pakai, Cuman itunya ya Aduh Uh Berubah Apa tuh Oh yang filter cam ya Ciprus juga beda Mang Ini red Battle? Oh Beda Mantap Arabesque Oke okay. Ini apa Oh Peter cam harus bikin fitur charm -nya dulu. Eh, ini. Oh, udah bisa bikin. Yes, mantap. Eh, ini apa nih? SPM Uh, Oh, Cloud. Oke, okay, deh pakai ini. Micro Clouds. Provoke itu apa Provoke ya? Soul of Darkness. Oke, okay, Soul of Darkness aja deh kayaknya. Di sini udah ada Silent. Oke, okay, berubah. Oh, Oke, okay. skill Silent menggunakan def sp mantap udah bikin langsung angel wing angel wing udah bisa karena kita punya arabesque eh, arabesque muffin healing oh, di sana udah ada healing kita pakai stun arabesque sini reven drop kita belum bisa bikin reven drop oke langsung aja uh angel wing dapet untuk flame gas api healing aja lah sama SP. Oke, mantap. Ini apa? Uh, Angel Wing. Bisa bikin apa ini? Angel Wing. Bisa dirubah lagi. Uh. Ini tahu apa deh. Angel Wing. Ini ini apa? Uh, Angel Wing yang lebih greget. Ini apa nih? Black Peter, belum punya. Peter Jam. Oh, ini Peter Jam. Crimson White. Kita pakai Crimson dia Terry fiber sama oh, black steel. Oke, okay, mantap udah bisa bikin grand ray aja dev sama res. Oke. Okay. Oke, okay, kita udah bisa bikin semua ya. Oh, uh, banyak banget yang udah dibikin ini ya. Oh, ini coklat rope. Susah masih belum. Oh, ini ya. Oh ini yang baru kita harus ini dulu deh Lando Oke deh teman-teman mungkin untuk ini kita sini dulu aja kita save dulu lalu kita ke grow boom. kita save dulu aja deh kita save dulu biar makin greget lalu kita ke the hike dulu ya kita ini aja apa kita sambil muter-muter dungeon sambil ngumpulin bahan-bahan juga oke okay, growbook semuanya pasti naik oke okay, mantap black powder panisidol polish powder oke okay, mantap oh archipelus oke okay, mantap langsung oke okay, papi paket angel wing oke okay, mantap Peter Chum, mantap. Wah, ini banyak banget yang diinginkan Uh, panen. Oke, okay, langsung ke sini. Lang lalu di sini ada one hit. Oke, okay, hitnya naik, mantap jiwa. Langsung. Uh, hitnya nambah, naik lagi, mantap. Oke, okay. wait guna nah, nanti. Oke sekarang kita cari-cari bahan dulu. Kita jangan lupa di save dulu. Oke mungkin kita bantai monster-monsternya sekalian lah. Karena semuanya udah pada naik di sini. Tapi mungkin saya butuh ke the Hague dulu sekarang. Oke udah dapat hopernya. Di sini ada apa? Gak ada? Udah ini kita buntu ya. Kita langsung aja masuk pakai. Icarus. dan kita save oke okay, lumayan kita udah banyak dapet ya ya yeah, kita save dulu oke okay, dengan mengumpulkan itu mungkin ada yang bisa dibikin mungkin kita cek ada yang mungkin ada yang bisa kalau spillager ini masih belum yang ipo Cheesecake, oh bisa bikin cheesecake ya. Oke, okay, kita bisa bikin cheesecake. Oke, okay, mungkin kita bakal tidak dapat resep baru lagi. Oke, okay. mungkin kita bikin Pumfoto token pie. Pum Pompa pie, oke, okay. Pumfoto token pie. kita cek lagi uh, heal jar ini kita Aljar kualitas berapa 96 ya kita bikin dulu Oke okay. apalagi yang kita belum ini belum bisa Oh ini Bumpa Tokintai gold meat cuman pakai monster cookie red steel belum bisa black liquid carbon bouldernya nggak ada black steel Oke okay, mantap carbon bouldernya kita ngobrolnya cobutin memang kita bahannya belum punya black liquid belum punya galian scoop black liquid ya di black liquid apaan sih carbon bouldernya ya kita butuhkan carbon boulder cuman di sini karbon boulder nggak ada ya oke di sini ada yang bisa dibikin belum bisa ya double Carbon Boulder ya, tapi Carbon Boulder nggak bisa. Chocolate drop loh. Oh ini kita bisa bikin. Oke. Okay. La Matador, oke. Okay. Grand Ray deh. M dan ininya M, oke okay, mantap. La Matador. Chocolate rope, memang kita belum bisa belum punya bahannya belum punya belum punya glowing petal tangerine head dia terifiber kita harus bikin dia terifiber dulu dia terifiber sama oh. dia buat bikin tangerine head tangerine head oke okay, ini dia Oke, okay, semuanya ternyata punya ya HP dan Rush. Oke, okay, mantap! Akhirnya bikin. Oke, okay, mantap jiwa! Lando Okay, bikin Lando chop, oh Lando chop. Mungkin bisa dibikin langsung, apa enggak? Lando chop, Lando Lando, Lando, bu, Lando, oh, ini, oh butuh silky clothes cuman kita belum punya silky cloths nya silky cloths emang gak punya ya, kita skill silky clothes resource center di resource center kita beli beberapa yang sangat dibutuhkan mungkin kita lewat lewat dulu aja ini sangat dibutuhin kita cari ke bagian bawah sini Hey, ini kok susah sih Nah, ini karbon boulder apa di sini ada karbon boulder Oh, dan juga di sini ada ini nih Aduh Apakah di sini ada karbon boulder Monster Cookie Nah, ini monster Cookie nih dibutuhin banget Dua Karbon boulder Nah, ini dia butuh banget Dijujuh Oke, okay. menjalin oleh holy paper. Ini harus satu-satu nih. Mungkin beli enjoying cimbol dulu. Gila langsung habis uang. Oke okay, teman-teman, sampai sini langsung kita bikin masak. waduh capek, capek, capek, capek, capek. Gila parah. Udah on sejam setengah lebih ini. Waduh, ngomong aja udah nggak tahu lah. Jalan bener, oke. Okay, langsung kita bikin yang baru-baru. Mungkin coba di sini ada yang bisa dibikin, gak? Ini pump, nah. oke. Okay, akhirnya kita bikin pump token pie. Mungkin ada yang lain star Blazer emang kita belum YouTube apa di sini ada yang belum alchemic gimbal Oh ini yang alchemic gimbal Prodiapson oh uh, nggak bisa Galilean black liquid kita harus bikin black liquidnya dulu emar coke kita butuh black liquid mah bikin preservatif, oke mantap. cuman kita di sini harus bikin apa tadi lu ini Peter Kosa yang 4 empat, mantap. Got cheese, bikin satu nggak papalah lah. bikin apa lagi lupa, black liquid. nah ini yang Oke okay, mantap Kita bikin black liquid Akhirnya kita bikin black liquid Cuman kita butuh ikan ya steel gak bisa Oke okay, deh Kita langsung aja Ke Ini ke atanor Kita harus banyak mancing Berarti nanti ya Bahana tadi Aduh Yang belum kebikin ya Nah ini dia Bikin dari Carbon boulder Uniball Tahun Kita nggak punya Tahun ya Mungkin kita bikin dulu Flame deh Penasaran Ini bikin flame Flame Flame Flame Flame Ini dia Oke okay, teman-teman Mungkin sampai sini dulu aja ya Untuk Part berikutnya mungkin bakal dilanjut Kita udah Naikin semua Statusnya tapi Saya mau cek Robux dulu bentar Tuh kan bener black liquid Oke okay, teman-teman terima kasih yang udah nonton Mohon maaf kalau misalkan untuk part kali ini membosankan bosankan Tapi sini untuk menguatkan teman-teman kita juga Dan juga banyak juga sintesis juga cari-cari bahannya Mungkin saya juga nanti mau cari-cari bahan ke tempat lain selain di sini Karena memang lama banget untuk nyari bahannya juga Juga ya bisa dilihat dari sini kita mau miskin sekali Jadi harus banyak bertarung buat naik, ningkatin AP nya juga Ya mungkin nanti saya harus mancing yang lama, tapi mungkin kalau di sini di skip aja kalau misalkan mancing mancing ya, ya, atau misalkan ngelawan monster tadi kayak ngebantai. Guys terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Mohon maaf kalau misalkan ngembosin langsung komentar aja. Jadi kalau part kali ini bisa di skip, mohon maaf untuk semuanya banyak kekurangannya. Langsung subscribe, jangan lupa di komen juga. Terima kasih, thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini.